Coba sekalian, Fahri kedatangan yang spesial nih Tidak cuma satu, tapi ada tiga nih Mari jauh dari Jakarta nih Dari Halo. Ya, Namanya siapa mas? Edwin ya. Mas Edwin ini sebenarnya pelanggan Fahri dari lama ya tapi dulu Andre okay. Sekarang main ke Aoi juga, daun-daun Nah nanti kita tanya nih gimana ceritanya bisa main ke tanaman daun Kemudian yang tengah ini siapa yang gak kenal sama Mas Edi Pranoto, pemulia anthurium ya. Banyak sekali hasil silangan beliau, apa kabar nih Mas? Baik, baik-baik Gimana nih Anturiumnya? Sudah ya. ada yang mau di launching yang baru nih? Kemarin udah beberapa ya Iya, nanti beliau cerita. akan cerita-cerita nih terus ada Mas Junjo dari Le Bonanggar dan dari, dari mana Mas? Salatik so saja so Kisah mereka nih. tentang tanaman pastinya ya Dari Mas Edi dulu nih. Gimana sih Mas ceritanya bisa jadi pemuliaan turium Dan sejak kapan suka dengan tanaman? Nah kalau saya sih dari Kebetulan kan ibu saya Pemobili tanaman ibu pemobie, ya Pak. Jadi dari kecil udah biasa lihat tanaman Dari kecil ya Dari kecil terus Mulai apa? SMA, mulai suka, apa, merawat Terus, mulai awalnya kita uh, nyilang tuh mulai, udah kuliah sih, di 2000, di 2005 Di 2005 mulai iseng-iseng Nah dapat ilmu ya. nyilang tuh dari mana? Ya salah-salah nih -salah pertamanya Salah-salah, ya. bacanya iya Kan kebetulan kita uh, sekolahnya di pertanian, ada basic uh, ilmunya dikit ya, terus dikembangin oh, terus sekolahnya di pertanian? Iya, sekolahnya pertanian Satya Oh, sama Sampai kita ya. ada sekolah pertanian Udah <laughs> sama ya? Oh, laku SMA-nya pertanian oh, oh. Cuman terus kuliahnya karena cari beasiswa dapetnya di pekerjaan perindustrian di Jakarta Oke, oh, ini juga pertanyaan. Ya? Iya, saya tanya pertanyaan karena memang saya dari kecil suka tanaman. Hmm. Jadi, minat saya suka tanaman hidup. Saya mungkin jadinya, turun. Gitu. Iya, senian orang. <laughs> Terus nih, yang paling berkesan dari seorang Mas Edi atrium awal yang dihasilkan yang wow gitu apa itu? Ya? Oh, jadi kita tuh main awal udah di Jemani emang sukanya dari dulu antron jemani karena memang karakternya itu kok banget ya, ya kita lihat kok daunnya tebal, hmm. terus roset gitu kan terus uh, pertama sih emang hilang hilangnya di, di, di jemani terus gimana ceritanya bisa menghasilkan warna saat ini yang paling diunggulkan tuh warna apa nih? pink atau merah gitu? ya itu kan karena apa per apa, per gejolak tren ya, dari awalnya itu kita nyilang tuh masih di 2005 itu Jerman masih hijau semua itu cuman kita main di karakter, lama-lama berkembangnya ke karakter jadi bentuk daun, terus tekstur, terus kerosetan, mulai dari 2007 itu kan mulai ada kontes-kontes itu nah itu mulai kita mulai belajar nyilang juga belajar nyilang, terus Waktu itu kita awalnya di 2010 itu ngeluarin namanya Cobra mctesson hmm, Itu yang bentuknya gimana? Jadi dia udah kayak Cobra Katalog tapi lebih bulat hmm, Mangkok gitu? Enggak, Cobra, Cobra. Hmm. Nah itu, uh, waktu itu juara nasional di Paraat Luar biasa Ya itu hasil seleksi sih, kita hilang berkali-kali yang jadi bagus baru itu pertama kali Jadi ribuan bibit yang bisa jadi bagus baru ada dua waktu itu Cobra t sama Cobra McPherson itu itu 2000? Dua, kisaran 2010 ribu kan? tuh itu sebagian jadi 16. kenapa kalau barang spesial dari seorang pemulia itu harganya bisa sangat tinggi, karena butuh proses perjalanan yang panjang ya dari ya, 2005 sampai 2010 banget, kan ya iya. dan itu pun dari jutaan mungkin hasil silangan yang jutaan semayan hasil ya, hasil jutaan iya. semayan jutaan tanaman itu diseleksi paling yang bagus itu cuman ya maksimal 10% ya maksimal e, ya gak kalau sampai, yang istimewa nggak nyampe nggak nyampe tuh jadi tidak beda jauh dengan barang mobil lain misalnya ikan koi kemudian cupang itu kan kalau yang memang dia bisa kalau lomba ikut grand champion itu kan memang dari ribuan bahkan jutaan Anakan yang diseleksi, yang bagus paling cuma satu persen, dua ya, gitu ya. Yeah. Gitu. Jadi itu sobat sekalian, alasan kenapa barang koleksi, terutama tanaman yang benar-benar punya karakter itu harganya sangat tinggi ya, Pak. Jadi kita lihat historisnya, gitu. jadi wah ini permainan gitu. Nggak bisa seperti itu karena nilai historisnya ya seperti seni lain, seperti bukis gitu juga. Masternya Da Vinci itu aja, lukisannya cuma berapa yang diunikan ya? <ihan> yang bisa dikenal ya? Betul. Nah, ini kita akan lanjut lagi ke Mas Edi nanti, tapi ke ke Mas Edi dulu. Nah, dulu kan main anggrek nih, gimana ceritanya bisa ke daun-daun juga, dan sekarang punya koleksi yang super-super juga nih, terutama yang varigata termasuk ya, Yellow hmm. Dragon Variegata. Gimana <labit dannah labit> ceritanya? <labit> nah, <tuh kalabit> <labit> ya kalau anggrek kan emang zaman dulu kan biasa orang tua, kakek nenek kan mainannya anggrek kan mainan orang tua zaman dulu gitu. Ya, awalnya ya nyolong-nyolongin punya mereka, senang hmm. gitu kan terus ya dia seneng karena warnanya macam-macam, mengembangnya, terus wanginya, baunya juga macam-macam, hmm. menarik gitu kan emang kalau aku sih lebih dikatleya sih di tempat yang lain bunganya gede gitu kan jadi kayak puas maksudnya ya udah itu zaman sekolah uang jajan ya buat belanjanya di tuan jadi nggak jajan sekolah sekolah-sekolah ya jajannya sama. sama anggrek Habis sama Cacing nih ya kalau dikasih uang satu buat berlipat sama beli anggrek berarti sama ya linteran tetap -e. bawa bekalnya dari rumah hmm, gitu anggre biasa perjalanannya ya. ya abis itu ya sebenarnya emang suka tanaman ya cuma anggrek jadi ya lagi booming apa ngetren apa ngikut. terakhir ya, yang main yang punya punyaan adenium sanse banyak sampai nc sampai ke aroli akhirnya sekarang gitu. bromelia juga punya ya? bromelia sempat uh, ya. Ya, tanaman hias sih sebenarnya ngikutin, karena ya. emang hmm. emang suka tanaman sih Terus sekarang gimana waktu untuk maintenance tanaman sama jam manggung di tiang sini? Itu gimana? Kadang sering kehabisan waktu buat maintenance? Ya kadang sebelumnya. emang waktunya susah sih, karena kan ngurus sendiri kan? apa e, Kadang ada yang butuh perhatiannya ekstra, yang kembapannya mesti jaga Udah oh, jangan gitu. ngomong gitu ya Jangan gigas <laughs> terpaling dimainin biola nah itu ya <laughs> nah ya ya itu, kadang sama waktunya susah terus lagi sibuk ya gak keurus, ya mati apa gitu ya pasti ada lah ya namanya tanaman kalau nggak diperhatiin itu gitu, cuman ya udah gitu nah, ya beneran lebih di ya karena sejak pandemi sih sebenarnya karena kegiatannya kan kurang kerjaannya juga enggak ada ya. e -e, terus ternyata pamannya kita ngasirin duit, ya akhirnya coba jualan, ya akhirnya bisa kenal banyak temen gitu ya e -e, lebih banyak kenal temen mungkin kan juga karena teknologinya sekarang dan sosmednya juga caranya udah begitu trennya gitu. kalau dulu kan masih dari Facebook, tukaran BBM gitu-gitu hmm. terus nggak segampang sekarang. Ya, ya sekarang banyak. Ipan-ipan juga ya. Oke menarik nih. Sekarang pindah ke ini nih di Lebanon Garden House. Ini udah sering ketemu sebenarnya, cuman baru ini kesini. Apa eh, ya? Gimana ceritanya dulu? Dulu awalnya kayaknya banyak kaktus ya. Kaktus. Hmm. Kaktus kobra oh, Kaktus gitu gitu ya. itu bukan nyaga koleksi kaktus mulu. Karena kan kaktus sering terlum <tus> di dikor. Oh iya. Aku tertariknya itu. Aku kan namanya Olshop oh, hmm. oh dari sope. baju dulu. Ya, terus kartus itu saya buat foto produk. Oke. Okay. Jadi, jadi ceritanya dulu. sampai bisa ke tanaman sekarang itu ya. Jadi, jadi awalnya awal cuma ya. buat properti untuk uh, foto buat produk, buat produk buat yang baca foto produk, produk ya, ya tuh. tuh. jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa semua jenis produk itu tidak bisa lepas dari tanaman loh. Iya nggak sih tuh. Iya kan. Singkir terus disitu. Iya. Banyak kan <laughs> katalog-katalog -kata -kata baju, bahkan buku pun. Biasanya fotonya di sampingnya ada tanaman ya Terus ceritanya gimana bisa tarik tanaman itu? Bertahan. Habis itu kan mm -hmm. lihat di Instagram ya Kalau aku udah auto baru Karena baru banget saya yeah. uh, Hampir pas, pas sebelum pandemi persis Sebelum kan mm -hmm. Bisa itu lihat tangan kok buat dekor kok Kartus kok bagus Nah kartus kobe kok di sini oh, Awalnya buat makan pura-pura ya Masah <laughs> Ketuk sentong? Sentong? Iya. Terus ada hari... <laughs> Mas Hari pernah nyoba. Nah, awalnya dari situ... Aku keliling tuh, kampung-kampung. Kampung-kampung kan emang khas Indonesia. Emang dari sini. Terus... Tak belilah itu. Borong ya? Tak borong. Kok-kok-kok berapa oh, meter? kok kok Ini ada nilainya. Yang ini buat biasa. Betul -betul. Terus mulai dari kayak kearaannya, terus kayak, apa namanya itu, yang terus, terus covernya, kayak mulai main di covernya itu, habis itu keluar montfar sama princess bling itu. Aku udah berlima hari, masuknya langsung ke situ langsung masuk, ya sampai sekarang, harus update sih ya. Apa yang lain, -lain, ya, -lain. kaki ya? dulu memper berapa jadi tinggi kalau jadi turun lagi ya ya memang seperti itu aku terus yang pakainya udah masih masih masih berarti nggak berhak kan nggak ya tanpa itu aku nggak bisa sebebas ini main teman-teman oh, gitu ya? <laughs> itu harus oke okay dulu baru baru berani update teman-teman karena kan hmm. mahal ya Pak Ezi <laughs> <laughs> <laughs> mahal <laughs> ya jamu yang, yang tadi itu oh, harus mahal kalau Ya tergantung kita sih ya mas, kita mau masuk segmen yang mana Ya kalau mau terus ya bisa update, bisa update. Semua variannya saja lah kalau bisa Cuman kembali lagi kita masing-masing Sampai dimana mau kita masuknya Kan banyak nih yang udah mulai uh, menurut terus ditinggalin Nah kalau mas Jijel gimana nih? Tetap mau konsisten di taraman juga? Selama saya mampu, hmm. masih Dengan ini pun saya udah mulai jadi pinter-pinter cari sekitar ya. lagi ya Dan yang lama pun tidak tinggal Selama tempat atau apapun yang masih Mencukupi ya masih tetap tak simpen, Masih tetap tahu, Masih tetap banyak terus Masih tetap laku lah ya Kalau oh, ya, ya. basic saya memang Senangnya belakangan tapi basic Bisnisnya dulu Kebalikan kalau ke saya <laughs> Kalau saya itu sering Ini dilemanya Koleksi mau dibeli orang gitu ya? Ya, Itu ya Sampai anak-anak tuh bilang Boleh jadi orang, orang, ya. orang gitu. <laughs> Gak ya akhirnya kok Susah Nah menarik nih, jadi <tuh> bisa menginspirasi sobat sekalian nih Bagaimana untuk bertahan ketika fluktuatif ya Kembali ke Mas Edi. Nah Mas Edi untuk menjadi pemulia itu kan harus menyiapkan Di ya, yang <tuh> ya, Istilahnya apa ya Yang gede, -gede pasti, kemudian yang seleksi Ya. Nah, gimana nih tips untuk menjaga induk itu supaya ya karena kadang ada pengunjung yang datang terus mau beli induknya itu berapa berapapun mau dibeli gitu. gimana kalau mas, mas ya. nah, kalau di greenhouse kita sih induk tuh kita karantina jadi ya. sebenarnya sebagian induk tuh orang nggak lihat sih jadi disembunyikan gitu ya? ya dikasih greenhouse tapi tertutup oh, oh, jadi nggak bisa sembarangan orang masuk? ya Mungkin kalau orang tertentu pengen lihat indukannya, kita kasih tunjuk, cuman sebagian besar nggak kita eksplosasi. Karena takutnya yaitu itu nanti pengunjung lihat mau beli, nanti kan ditawar. Jadi, schedule kita maksudnya, trainingnya mau apa, tahu-tahu induknya ditawar orang, ngilang-ngilang kan, jadi nggak fokus. Tapi pernah nggak ngalamin fase, butuh duit nih, induknya mau tak jual satu? Kalau dulu pernah, sih. itu ya. Iya. Jadi memang hmm. ada mengorbankan uh, salah satu itu. Iya, tuh? dulu sih kita tetap jual juga. 2007 tuh sempat goyah juga, karena kan habis itu harganya drop gitu kan, sempat sempat itu apa goyah juga. Ini hmm, iya. mau ngapain gitu? Hmm. Uh, nyari inspirasi di 2010, 2009, 10, mulai konsisten ngumpulin indukannya bagus. Terus sampai sekarang tuh kita indukan udah hasil seleksi dari indukan kita sendiri, jadi kita jadi, punya, jadi induknya udah menghasilkan anak jadi induk lagi gitu ya. Ya, dan itu kita seleksi biasanya udah apa udah beberapa kali kontes juara kita pakai buat indukan sendiri, jadi mungkin indukannya itu f 2 f 3 itu udah indukan produksi kita sendiri. Oke, okay, kemudian untuk Mas Edini, ini kan penyelang antreum juga udah udah makin banyak ya, kelihatannya ya. ya, nah kemudian yang menjadi power di Mas Edi dibandingkan penyirang lain ini di dimana ya? Uh, Mungkin di warna atau karakter daun? Kadang kita kan punya masing-masing breeder -masing tuh punya punya teknik sendiri, Dan punya kemana gitu? ya punya selera selera apa karakter tanaman sendiri sendiri. Jadi kita kalau kita uh, ngandalin yang itu sih apa indukan? dari F1, F2 sendiri itu cenderung orang lain nggak punya hmm. jadi kita nyari indukan itu mungkin yang di pasaran jangan terlalu banyak lah Kontentik punya kita sendiri iyalah, ya? iyalah gitu, Distintif, jadi ya? mungkin ada ada ciri khas sendiri gitu nah kan selama ini masih yang Jemani dan teman-teman anak. -teman untuk yang jenis-jenis anterium model BP aja itu juga mulai nyerahin ya? kayak apabila minum mewah mewah dan sebagainya itu mulai oh tertarik nggak? Udah, udah mulai lagi. jadi nggak tahu kenapa, tahu-tahu kok -tahu kepikiran pengen ngumpulin itu juga. Aning. tapi jadi, udah tiga tahun yang lalu ngumpulinya, jadi sekarang udah ada beberapa yang bukan. menarik nih, jadi Fahri pokoknya harus kesana, kapan-kapan coba kan? setiap bulan <Gülüyor> kesana, kesana ya. Yap, harus coba. pernah kesana ya? iya. seringnya ke Jogja dulu gitu ya. Oke, menarik sekali nih, kapan-kapan Kita lihat, semoga boleh lihat ini, hanya bisa kayak listrik. Balik ke Mas Edwin nih. Nah, Mas Edwin dulu pas mulai ngumpulin daun-daun nih, dapatnya dari mana aja sih? Atau dari Jakarta aja? Atau juga dari luar daerah? Aroid ya? ya. Dari kebanyakan sih dari Jakarta. Ya. Soalnya kan... Kalau suka tanaman tuh kadang emang pengen ngelihat bentuk aslinya tuh kayak gimana, nggak cuma pengen barang ah gitu Emang pengen lihat ada uniknya apa gitu, kayak mutasi kayak apa Berarti lihat langsung gitu lebih ya. puas, lebih, lebih puas langsung, ya sendiri uh, Kan healing-healingnya tuh disitu gitu, refreshingnya gitu, cuci mata ya gitu. Kadang yang tadinya nggak uh, kepikiran tanaman ini bagus, pas lihat jadi jatuh cinta gitu juga ya he mm -mm, itu yang bikin boros <laughs> Belajar kalau kayak gitu ya. Kemudian untuk, sekarang juga udah mulai perbanyak sendiri juga ya? Perbanyak sih, cuman masih dari... Dajar Tafik ya, hmm. Gak, hmm. belum menganakin biji gitu. Ya karena memang, kalau mau jadi pembunuh ya, yang harus fokus di situ ya. Hmm. ya, itu ya materinya ya. harus ngumpulin dulu Betul. ya? Jajahnya ya, ya. harus banyak sudah karena saya nggak fokus jadi kalau nyilangin anggrek lupa yang harusnya udah matang udah <alles> terus mau nyilangin ini ini lagi kuncuk besok tak silangin lupa bikin konten besoknya udah bunganya udah rontok aspeknya seperti shopping hmm? yeah <us Drop shit> ya, <sukKK> ya gitu, jadi itu jadi kalau mau jadi pemudian harus fokus kayak pun di kutu carinya tuh juga biasanya teman-teman yang mereka punya lab mereka sambil dagang, sambil apa berkebun, sambil kelet, nggak jadi biasanya Jadi harus fokus gitu. Jadi kalau nggak fokus, kontaminasi yeah. ya kontaminasi dan ya mungkin lupa lupa resep media saya juga bisa gitu. <laughs> Kayak gitu Nah ini obrolan yang sangat menarik ya Mungkin uh, lain waktu bisa ngobrol lagi, bisa ketemu lagi Mungkin di tempat masing-masing, mungkin di, di Mas Edwin Oh ya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih untuk akunnya, apa mas? Di Instagram? Thera Leafs underscore ID. ya, bisa peserta yang sultan-sultan, bukannya di kaosnya. Dragon Barigata, Papa Dragon. Apa? Apa? Ada lagi ya. Apa Dragon? Sekolah banyak, berapa-berapa Mas Edi Pranoto Instagramnya? Eddy Pranoto. Edi Pranoto. Underscore Perang, Pranota ya Jadi Underscore Pranota 18 Oh iya, jadi Underscore yeah, Pranota 18 Nah <tos> ya, <mulai>. Nama, <tos> Di Mas Edini banyak, sekarang uh, antrumnya warna-warni loh ada yang merah, ada yang pink gitu ya Mas ya? Iya Si ya. ya? Untuk permintaan luar, udah mulai gitu Mas? Oh, sih. Sudah mulai merabah ke luar ini Mas Jujur Oke Ini <dan>, warnanya <mah, tos> apa? www.pikunah.garden.bos ya. Ini salah tiga, tepatnya di mana mas? Di... Dua sih? Hmm. Um, ya, um, ya boleh ya. untuk kunjungan umum sih? Boleh semua. boleh semua. Ya. Boleh semua. Ya. Di mana ini? Perum hmm. uh, PNS Praja Mukti, Blok B182 hmm. Sama Warak Jalan Somba 2, nomor 1 Kalau oh, gitu. oh, mas Eddie alamatnya? Uh, Jalan Fatmawati nomor 211 mau baik tuntang kesamatan tuntangnya Kabupaten Semarang Nah, teroris ini boleh dikunjungi nggak Kayak <asuk> appointment. <usuk> oh, bay appointment ya, bay appointment. Ya. Biam, kan daya, aja, ya. Kalau hukuman rumahan gitu Hing. kan, tapi kan juga enggak bermanfaat gitu. <usuk> iya, ya bay appointment ya. Gak bisa sembarangan nih sama artis gitu Gak juga bro. Ibaratnya gitu. Oke, okay, cukup ini sobat kalian Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya nah.